Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 176 ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4 baik yang pertama kita akan menjawab pada halaman 176 soal nomor 1 mengapa kalian memiliki kebutuhan jawaban karena ada yang harus dipenuhi Sebab setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dan kebutuhan tersebut berbeda-beda. Soal nomor dua, apakah kebutuhan hidup kalian sama dengan kebutuhan hidup teman kalian atau orang lain? Jawabannya, bervariasi. Namun, setiap orang memiliki beberapa kebutuhan serupa seperti sandang, pangan, papan, namun ada juga yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa hal yang menentukan bahwa kebutuhannya itu utama atau tidak? Jawabannya, hal yang menentukan bahwa kebutuhannya itu utama atau tidak adalah kegunaan dan manfaatnya. Soal nomor empat, apakah kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain? Mengapa? Bisa ditekankan pada setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kemampuan yang juga berbeda untuk memenuhinya Soal nomor 5 Mana yang lebih utama kebutuhan atau keinginan? Jawabannya adalah Kebutuhan merupakan segala hal, barang, dan jasa yang harus dipenuhi agar melengkapi kehidupan manusia Sementara keinginan adalah hasrat atau kehendak dan harapan terhadap barang dan jasa Namun terkadang Kita terlebih dalam memenuhi keinginan Sehingga lupa akan Kebutuhan Kita perlu mengetahui perbedaan keduanya Setelah itu kita akan tahu bahwa Kebutuhan jauh lebih penting Daripada keinginan Soal nomor 6 Menurut kalian bagaimana caranya Menentukan urutan kebutuhan Dari masing-masing orang Jawabannya Tentukan urutan prioritasnya, penuhi atau laksanakan sesuai dengan urutan prioritasnya.